baik enggak tahu aduh nenek-nenek nih jangan boy jangan boy aja kagak mau gue ini boy ini boy boy-boy dong boy kasihan boy cukup ya ya ya ya ya kencang lu benar lu benar kencang kencang enggak gua biarin kenceng nggak tuh santangin gua bangsa, tuh emang lu anjing oh gitu ya gua anjing ya banyak enggak, enggak <tuk> mau udah boy, boy, jangan bercanda-canda Neng jangan sayang jangan nggak boleh bercanda-candain mobil nggak boleh nggak baik <tuk> <tuk> mobil nggak baik <bayan>, <tuk> <tuk> mobil nggak baik mobil mobil nggak baik nggak mobil Nenek, nenek, nenek. Jangan, Boy Jangan, Boy agak mau Ibu, boy, boy Jangan, Boy, Kesian, Boy Kenceng ya. lu lu Kenceng Kenceng nggak? Ah. Kenceng tuh? Nantangin bangsat lu emang lu anjing oh gitu ya gua anjing ya boi boi demi boi udah boi jangan bercanda-canda neng jangan sayang jangan gak boleh bercanda-candain mobil nggak boleh nggak baik Enggak oh. baik mobil nggak baik mobil baik Enggak mobil baik Nena, Nena, Nena. Jangan, Boy. Jangan, Boy. kenceng gak... aku mau Ibu. Boy, boy. Boy, dong, Boy, Kesihan, Boy. Cukup, boy. <tuk>, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya. ya, ya, ya, ya, bener, ya. Du, lu lu benar lu Kenceng, kenceng kan, kan. gua biarin. Oh, kenceng tuh? bangsat tuh emang lu anjing Oh gitu ya, gua anjing ya? Manyak, enggak bangga, enggak bangga <t |notimestamps|> Boi, demi Allah, Boi, udah Boi, jangan bercanda-canda, Neng jangan sayang, jangan Gak boleh bercanda-candain mobil, gak boleh, ngapain Gak baik Mobil gak baik deh, candain Mobil gak baik Buka pintu dia ngapain? Gak tahu Mobil gak baik Buka pintu dia ngapain? Gak tahu aduh Jangan, ya. boy, boy. jangan, Boy. Ibu Boy, kesian, Boy, jangan dong, Boy. Boy. Boy. ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, Kenceng. <SES> ya? Lu lu, <SES> lu, <SES> lu <SES> <kalo> <SES> Kenceng oh, Kenceng. Tuh? Enggak, ngga, biarin. <SES> kenceng. biarin. Kenceng tuh langsak, lu emang anjing OH! gitu ya, gua anjing ya? Manyak banget, ga banggah, ga bangin ya ya ya ya ya Boy, udah, Boy, Boy jangan bercanda-canda, Neng sayang, sayang, jangan ga boleh bercanda-candain mobil, ga boleh, ga baik Baru ga baik Baru ga baik, candain Mobil, ga oh. baik <tis> <Mobil gak bayi. tis> <Bercanda -biba. tis> Buka pintu, dia ngapain? Gak tau Mobil, ga baik Buka pintu, dia ngapain? Gak tahu. aduh Boy, jangan <throat> aku mau Ibu, Boy, dong, Boy, Boy, Boy, ya, ya, ya, ya. Kenceng Lu, bener lu, lu Kenceng Kenceng biarin Kenceng bangsat tuh emang lo anjing Oh gitu ya, gua anjing ya? Manyak, enggak bangga, enggak bangga Boi demi om, oh Boi, udah Boi, jangan bercanda-canda, Neng Sayang, <tuk> sayang, jangan Gak boleh bercanda-candain mobil, enggak boleh, enggak bangin Enggak baik Buka pintu deh, enggak bangin Mobil enggak baik Buka pintu dia ngapain bangin? Enggak tahu Mobil enggak baik Buka pintu dia ngapain bangin? Enggak tahu, aduh Nah, nah, nah, nah. Jangan, Boy. <laughs> jangan, boy. Acik, aku mau gua. Ih, Boy. Aduh, Boy, Boy, <laughs> Boy. Boy. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Lu benar, lu, ya. lu ya. tuh? Enggak, <laughs> langsak, emang lu anjing oh gitu ya, gua anjing ya? banyak, nggak mau, nggak, nggak baik udah, Boy, udah, boy, boy, udah, Boy, jangan bercanda-canda, Neng jangan, sayang, jangan nah, nggak boleh bercanda-candain mobil, nggak boleh, nggak baik baik oh. nggak baik, nggak baik, <tuh> nggak baik Jangan <SILENCAN> <SILENCAN> Ibu, ya. jangan dong, Ya ya Kenceng ya, lu benar lu, bener, lu ya, Kenceng Kenceng nah, ya, biarin Kenceng <SILENCAN> tuh? bangsat tuh emang lo anjing Oh gitu ya, gua anjing ya? Manyak, enggak bangsa, enggak enggak bangsa <tuk> Boi demi Allah, Boi Udah, Boi, jangan bercanda-canda, Neng Sayang, <tuk> sayang Jangan, nggak boleh bercanda-candain mobil, nggak boleh, ngapain Nggak baik <tuk> Nggak baik, enggak <Mobil> bercanda-candain <tuk> Buka pintu dia ngapain? Nggak tahu Mobil, ngapain Buka pintu dia ngapain? Nggak tahu, aduh Nah, nah, nah, nah, nah. Jangan, Boy. Jangan, kan? Boy. mau gua. Ibu iya. Boy, Boy, jauh dong, Boy. Kasihan, Boy. cukup ya, ya, ya, ya. Ya, Kencang. lu benar, lu, Kencang. Kencang Ya, biarin kenceng nggak tuh? nantangin gua bangsa, gua emang lu anjing oh gitu ya, gua anjing ya? banyak, nggak mau, nggak <tuk> ngapain udah boy, boy, Allah, boy, udah boy boy demi om, boy jangan bercanda-canda, Neng sayang, nah, nah, sayang, jangan gua boleh bercanda-candain mobil, nggak boleh, ngapain nggak baik mobil nggak baik, candain mobil nggak baik <tuk> <Mobil> <tuk> buka pintu dia ngapain? nggak tahu mobil nggak baik buka pintu dia ngapain? <tuk> nggak tahu aduh nenek-nenek nih jangan boy jangan kamu aja aku manggut ibu ya boy boy jangan dong boy Kesian, boy kasian boy supaya boy ya ya ya ya ya, ya, ya, ya, ya. kenceng lu ya lu benar lu kenceng lo. kenceng kenceng gua boleh biarin kenceng nggak tuh? nantangin gua bangsa tuh emang lu anjing oh gitu ya, gua anjing ya? mau nyanyi, enggak mau. enggak bangga gak <tik> udah boy, udah boy, boy, udah boy jangan bercanda-canda, Neng sayang, sayang, jangan nggak boleh bercanda-candain mobil, nggak boleh, enggak bangin enggak oh. bangin mobil enggak bangin, enggak bangin, enggak mobil enggak bangin buka pintu deh, ngapain?